nama saya Abdul Rashid Coach Katana 66% ataupun 2/3 daripada orang yang menonton video ni belum lagi subscribe channel ini. Sekiranya you like tips untuk menjadi perunding katana berjaya serta pelaburan katana yang berbaloi, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notifikasi, thumbs up, share serta like. Uh, saya apa tu saya kenalkan dulu eh lawyer kita nama dia Syazwani dia adalah partner dalam apa tu SN and partner Kuala Lumpur so Saswani ini dia full time eh full time dengan kita and dia insyaallah dia apa tu dia akan bersedialah untuk ren-ren kita kalau sekiranya you ada soalan-soalan yang berkaitan dengan uh, guaman ataupun legal matters then you boleh uh, tanya dengan Syas dan dia punya assistant dia eh Wani <laughs> nama dua-dua sama, satu nama dia Syas Wani lagi satu pun nama dia Syas Wani jadi saya asingkan satu nama Wani, satu nama Syaz okay? so uh, saya serahkan pada Syaz untuk uh, untuk uh, seterusnya so kalau sekiranya you ada soalan, saya nak minta you letak dulu dekat chat dan lepas tu kita akan baca kemudian ataupun Wani you di okay, hari ini a um, uh, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, nama saya Syazwani Afika binti Muhammad Syarif uh, saya uh, ialah salah seorang partner daripada Syas Nabila Partners dan saya telah berkhidmat dalam convincing um, uh, uh, almost 10 years and then uh, memang daripada saya habis belajar sampai sekarang memang saya buat konvensi je, saya tak buat benda lain. So uh, saya harap dengan ilmu yang saya ada dan pengalaman selama 10 tahun ni dapat membantu puan-puan um, um, dalam urusan um, jual beli ni lah. Um, and then hari ni saya telah di-assign um, oleh Cik Rashid untuk menerangkan tentang agreement to purchase. Okay? Sebab ada uh, beberapa uh, situasi di mana kadang-kadang agreement walaupun agreement to purchase itu dah sign tapi ada orang yang mempertikaikan tentang um, kesahihan agreement to purchase tersebut. Ataupun kadang-kadang ada orang yang um, isi sambil lewat ataupun bukan isi sambil lewat, um, um, tak komplit. Bila pen, pen, pen, perkongsan terima agreement to purchase tu kita kena double confirm balik Pula, ah uh, dokumen-dokumen tersebut lah so okay ah um, yang pertama sekali nya um, agreement to purchase apakah agreement to purchase tu uh, ini kalau anything nak nak apa nak intrak boleh ah eh? uh, agreement to purchase tu dia walaupun nampak macam simple, uh, just satu keping surat sahaja uh, tapi ia, ia adalah satu binding agreement. Binding agreement ialah uh, agreement yang, yang sah dan terikat apabila fulfill lima benda ni. Yang pertama intention to create declaration, yang kedua offer, yang ketiga acceptance, yang keempat subject matter, yang kelima consideration. Saya akan explain satu-satulah. Uh, Uh, yang pertama adalah intention to create legal relation. Apabila kita masuk satu, uh, satu perjanjian ni, uh, automatic bila kita sign, kita punya niat adalah untuk buat kontrak, uh, untuk buat perjanjian. Maksudnya bukan kita sign saja-saja tanpa ada perasaan nak terikat ataupun suka-suka macam tu. So, once once biasanya uh, kita dah establish intention to create legal relation ni, maksudnya penjual kata, okey saya nak jual, pembeli kata saya nak beli. Maksudnya, benda tu dia dah fulfill lah legal uh, relation tu. Yang kedua, offer. Offer maksudnya penjual. Ini dalam ini untuk dalam kes ATP eh. Offer, uh, penjual kata, saya willing to to sell. Uh, uh, dia setuju untuk jual. So, uh, yang pembeli pula, dia setuju untuk menerima Uh, offer tersebut tu yang kita panggil acceptance. So dalam ah uh, dalam sample ATP tu saya perasan memang ah uh, complete lah. Penjual ada kata ah uh, dia nak jual nak jual sebegini, uh, acceptance pun uh, apa pembeli pun menerima dengan um, uh, untuk membeli uh, apa property tersebut. Yang keempat adalah subject matter. Subject matter ni kita fokuskan kepada property tersebut. Uh, maksudnya kalau misalnya rumah, rumalah. Kalau misalnya tanah, tanahlah. Dia tak ada subjek meter yang kita tak nampak. Contohnya uh, saya open nak jual, saya pun open nak beli, tapi kita tak tahu apa benda yang dia nak jual, apa benda yang dia nak beli. Uh, so benda tu bila kita tak tahu apa benda itu adalah orang panggil subjek meter. Bila subjek meter tu tak ada, dia tak boleh constitute binding contract. Uh, so, yang based on ATP yang di yang diserahkan kepada saya, sample ATP tu, semua biasanya complete lah. Ada rumah, siap alamat. Lepas tu, yang kelima adalah consideration. Consideration ni bermaksud uh, purchase price. Kalau dalam ATP ni, purchase price. So, purchase price dia, dua-dua uh, pihak bisa setuju berapa harga dia, contohnya kalau misalnya penjual kata saya nak jual RM400,000 pembeli kata um, boleh tak saya nak mm, tinggikan sikit harga ataupun nak kurangkan harga tapi dua-dua tak setuju dengan subjek, uh, dengan consideration tu, so benda tu takkan jadi tapi kalau misalnya dua-dua setuju dengan consideration to uh, purchase price tersebut uh, dia akan constitute satu consideration, mesti ada balasan terhadap penjual uh, apa jual beli tu, yang penjual dia bagi rumah pembeli dia akan bagi duit ha, macam tu, so bila lima-lima ni ada dalam sampel, uh, dalam uh, ATP tu walaupun dia tak complete macam mana mm, tak tak beberapa complete pun, uh, agreement, apa agreement tu, dia still boleh constitute binding contract cuma bila tak complete, dia akan jadi isu uh, yang boleh ditimbulkan di kemudian hari tapi masih boleh di, di orang kata tu dibahaskan and then uh, mahkamah masih boleh decide uh, kepada uh, as long as lima, lima benda ni complete, benda-benda lain biasa just small matter cuma kita tak nak susah-susah ah uh, maksudnya bila kita tak buat tak complete ya, bila tak bila tak tak tak, tak lengkap uh, form tu dia akan jadi isu uh, kemudian hari yang menyusahkan semua pihak sebab uh, macam contohnya ada satu kes cik Rashid tu sebab dia tak dia tak uh, complete kan berapa hari daripada sign booking form dengan S&P tu, contohnya sepatutnya 21 hari tapi dia tak complete, bila dia kosong kat situ dia claim cakap uh, apa, ATP tu tak boleh pakai, sebenarnya boleh pakai cuma, panjang um, uh, kita, kita, uh, panjanglah ceritanya kalau kita nak explain kat dia kalau dia deger-deger tak nak terima, kita kena pergi uh, letter of demand, kita kena pergi minta quote untuk confirm kan, macam tu lah So adalah lebih baik kalau sekiranya form yang nampak simple tu Dikomplitkan mm, dengan sebaiknya supaya tidak ada isu di kemudian hari uh, uh, Okey, yang seterusnya Kenapa kita perlukan ATP ni? Uh, ATP ni, okay, ikutkan sebenarnya dalam kontrak Mm, tak perlu ada written written kontrak pun tak apa asalkan ada uh, yang lima lima uh, item yang saya cakap tadi tu asalkan complete walaupun melalui mulut dia boleh uh, dia boleh uh, dibawa ke mahkamah untuk dibuktikan kesahihan kontrak tersebut tapi jadi, betul tak? Maksudnya macam kita nak macam mana kita nak buktikan kalau contohnya ada rakaman video ke, rakaman suara ke, uh, mungkin bolehlah macam tu. Tapi ada kes a uh, itu susahlah orang asyik nak isyukan-isyukan kita pun pening nak kena pergi court, nak kena ambil lawyer lain untuk a um, keluarkan letter of demand, benda macam tu kan. Sebab itulah kita perlukan ATP ni, sebab benda yang terang lagi nyata bila dia bertulis. Sebab kita nak protect um, uh, Apa ni uh, Interest Interest pihak-pihak yang terlibat interestnya apa ni ya? um, uh, Kepentingan pihak-pihak yang terlibat Contohnya penjual dia dah confirm Dia dah setuju dia tahu Okay pembeli ni dia nak beli So aku tak boleh nak ajar kat orang lain Sebab bila dah sign uh, uh, Dia dah kata Okay dia akan protect interestlah lah Bila dia tak buka kat orang lain Orang lain nak viewing dia tak boleh Orang lain nak bayar deposit pun tak boleh sebab dia dah ada ATP ni. So aa uh, bila kalau misalnya dia tak ada ATP and then dia tak hmmm um, dia pun tak tak bagi orang viewing, dia tak bagi orang buat deposit, tiba-tiba pembeli cancel nak beli. Itu dah Rugi dekat bahagian penjual. Sebab penjual Dia korbankan uh, Viewing orang. Dia korbankan tak Terima duit. Sebab dia percaya dengan Gentleman agreement. yang kita panggil Untuk yang cakap mulut je lah uh, Apa uh, daripada pembeli Tapi tutup tiba-tiba pembeli tak jadi nak Beli. Then once ATP tak ada Kita susah nak proofkan. Boleh Proof tapi panjang ceritanya So bila ada ATP at least um, Dia punya syarat Kalau pembeli tak jadi beli Dengan uh, maksudnya dengan maksudnya dengan design-design yang tak tak tak tak betullah contohnya um, konsep apa ni um, offer apa ni uh, loan lepas tapi tiba-tiba tak ada nak beli saja-saja macam tu yang menyusahkan orang so kita boleh fight ataupun um, uh, earnest deposit yang dia bagi tu kita boleh benarkanlah yang keduanya ni Uh, protect kepentingan pembeli Contohnya, nah ini lagi penting Sebenarnya sangat penting kepada pembeli Sebab pembeli dah keluarkan duit Bila pembeli dah keluarkan duit Dia actually dah, dah, actually dah rugi beberapa uh, Duit yang dia dah keluarkan Untuk sebagai earnest deposit ni Walaupun um, walaupun Benda tu boleh dapat balik in penjual Cancel, tapi rugi dia mungkin, uh, mungkin in term of duit tu Boleh digunakan untuk benda lain Ataupun cari rumah lain, dia dah bagi siap-siap pada uh, agensi ataupun pada vendor. So uh, untuk protect uh, kepentingan uh, pembeli, uh, dia boleh uh, gunakan ATP ni sebagai bukti yang dia dah book uh, apa, uh, rumah tersebut. Yang ketiga adalah protection kepada agen agen dah buat macam-macam ini saya, saya tak pasti lah, mungkin ada salah satu kes mungkin macam ni lah kan dia dah jumpakan pembeli dia dah jumpakan penjual tiba-tiba diorang ketepikan ejen ni ah maksudnya ejen ni tiba-tiba um, uh, je diorang um, tak ada dalam picture tak ada dalam gambar Benda uh, vendor bercerita di masing-masing timploy masing-masing tapi ejen um, yang pertemuan diorang ni tak ada tak ada apa tak dapat 3% pun uh, macam tu so ATP ni adalah salah satu cara macam mana nak protect seluruh parti um, apa yang involve dalam perjanjian durability tersebut dan lagi satu dia memudahkan pen, uh, lawyer lah so lawyer once ada ATP uh, biasa normally kita kena uh, uh, apa ni interview klien semua everything kita akan interview tapi at least kita dah ada basic basic pengetahuan tentang kes uh, tu melalui ATP tersebut uh, macam tu okay. So next adalah okay bila bila kita nak uh, sign ATP ni, ah uh, yang saya tahu uh, ini ini yang uh, yang saya tahulah tapi saya tak pasti sama ada daripada agency site mungkin berbeza sedikit. Okay, um, upon confirmation, confirmation kata, hmm, percaya dia dah pergi viewing, dia dah pergi tengok, and then dia tengok macam ah uh, uh, and then agent pun dia advise. Okey, apa kos-kos yang terlibat, dia dah dia dah serahkanlah a dia dah, uh, dah advise pasal um, apa yang uh, elok tak eloknya beli, apa yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tu lah dan proceed confirm dia memang nak beli uh, nak beli rumah tu. And then confirmation dia tu dia disertakan sekali dengan uh, 3% a uh, apa? Uh, earnest deposit um, Uh, daripada purchase price ataupun eh ini ada ada agreed amount saya tak pasti um, tapi memang hebat 3.18 kan biasa uh. and then uh, and then explanation uh, after all important matters regarding the purchase um, of the property has been duly uh, duly explained to the parties contohnya bab bab dengan vendor uh, kita dah explain uh, berapa yang dia berdapat, apa kos dia, apa RPGT dia, berapa masa lama dia so semua benda-benda tu uh, kita dah explain dengan dia and then dia orang nampak uh, uh, macam uh, secara basic ni diorang nampak kes tu macam mana and then dia orang tak di misrepresent. Maksudnya, uh, tak adalah uh, cakap A rupanya sebenarnya jadi B. Uh. Sebenarnya bila bila um, apa yang kita sampaikan berbeza dengan apa yang diorang faham, uh, uh, kita takut uh, diorang akan cakap, oh masa tu um, apa ni, agent tak ada cakap dengan saya pasal RPGT. Uh. So mungkin dia boleh risikan isu itu. Uh, walaupun sebenarnya Sebenarnya benda tu nanti lawyer dia akan explain lagi tau Tapi bila kadang-kadang benda-benda -kadang, uh, macam -benda boleh jadi isu yang kita tak nak lah Se-seboleh-bolehnya kita explain benda-benda basic uh, uh, Untuk penjualan uh, jual beli ni dengan uh, vendor dan purchaser So kalau walaupun desain ATP tu dia tahu desain dengan penuh kefahaman Uh, penuh, uh, maksudnya bukan just sign buta-buta macam tu uh, so kena explain satu-satu term term apa yang dia tu kena explain so nanti saya akan uh, keluarkan sampel tu saya akan explain satu-satu lah in case kalau tak faham apa benda yang setiap term uh, dekat dalam ATP tu uh, mahu bukan actually okay? terima kasih kerana menonton video ini jangan lupa untuk tekan butang subscribe